New L300s ditenagai mesin Pajero Sport, kabar dari dunia otomotif kembali menghebohkan para pecinta otomotif. Hal baru datang setelah Mitsubishi New L300 dikabarkan menggunakan mesin Pajero Sport. Kendaraan niaga UMKM ini sangat cocok untuk sobat bisnis dengan tampilan baru yang lebih panjang yang membuat Grand Max jatuh hati. Untuk Mitsubishi L300 Bodywork, sangat kokoh dan power bar memungkinkannya bertahan hingga tahun ini. Taiwan mobil ini memiliki bodi yang disamarkan dengan banyak perubahan pada generasi ketiga. Tak heran jika Suzuki New Carry menjadi salah satu kendaraan niaga yang paling laris saat ini. Sebuah perubahan besar telah membuatnya menjadi mobil bisnis yang disukai oleh para pebisnis. Tapi, bagaimana dengan Mitsubishi L300 yang legendaris ini? dikutip insulteng.com dari channel YouTube True Minute pada Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2022, data penjualan tahun 2021 menunjukkan truk pickup terlaris adalah Suzuki New Carry dan dijemput oleh Daihatsu Pickup Grand Pinching Max, kemudian di posisi ketiga ada Mitsubishi L300 yang hanya menjual separuh dari Suzuki Carry. Hal ini membuat para pengamat mobil bertanya-tanya mengapa Mitsubishi L300 Indonesia tidak mengubah desainnya dari dulu hingga sekarang. Berbeda dengan Mitsubishi L300S atau Delica di pasar Taiwan, ada banyak perubahan. Mitsubishi Delica sendiri generasi ketiga 2019 di Taiwan juga memiliki desain persegi. Tapi selalu segar lebih baik daripada tidak pernah berubah. Dilihat dari wajahnya, mobil ini tampak cabi dan sedikit angkuh. Selain itu, Hotlim memiliki empat mata yang mengingatkan pada desain Cerena C27. Dari segi ukuran, tidak diragukan lagi Mitsubishi L300 lebih besar dengan panjang bak 295 cm, lebar 167 cm dan daya angkut hingga 1,5 ton. mobil ini juga bisa bikin deg-degan karena Delica ini punya dua varian pickup dan minibus versi minibus yang dapat membawa keluarga sedangkan untuk masalah mesin Delica memiliki mesin tipe Pajero sport sebelumnya dengan kode nama 4G 69 2400cc namun tanpa Mivec yang mampu menghasilkan tenaga 133 hp dengan torsi 200 Nm Kekuatan yang barbar -bar untuk pick up di Taiwan, dari segi fitur, mobil ini cukup lengkap untuk sebuah mobil pick up. Ada juga varian metrik, tersedia dengan power window, spion power SW, setir, AC dan mode eco, clean kettle, horizontal steering dan juga ada mini M di kluster speedometer. Hebatnya mobil ini juga memiliki rear view kamera dan selain airbag Mitsubishi New L300 juga ada ABS, EBD, BA, Isofix, BSW, EWBS, Hill Start Assist System, Intelligent Protection System VSCSCC. Namun sayangnya, dibalik fitur yang berharga, harga yang harus dibayar tidak tanggung-tanggung. Ada 5 varian pickup dengan harga mulai dari 244 jutaan, sedangkan versi Fang hadir dalam dua varian dengan harga mulai dari 341 sampai 355 jutaan. Tentunya varian minibus ini memiliki fungsi yang lebih lengkap.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 na na na na na